Selanjutnya kepada zodiak yang kedua, selanjutnya kepada zodiak yang ketiga, selanjutnya kepada zodiak yang keempat yang mendapat rezeki mendadak di bulan Juli tahun 2021. Jika kartu zodiaknya sudah kita dapatkan, ini saatnya kita mengambil kartu support energi yang dapatkan masing-masing zodiak yang akan mendapat rezeki mendadak di bulan Juli tahun 2021. Pertama support energi kepada zodiak yang pertama. Selanjutnya support energi kepada zodiak yang kedua. Selanjutnya support energi kepada zodiak yang ketiga. Selanjutnya support energi kepada zodiak yang keempat yang mendapatkan resiko mendadak di bulan Juli tahun 2021. Jika support energi sudah kita dapatkan, kini saatnya kita mengambil kesimpulan ataupun yang memperkuat sopo zodiak yang akan mendapatkan resiko mendadak di bulan Juli tahun 2021 dan satu kartu ini akan mewakili semua zodiaknya. Baik di sini kartunya sudah kita dapatkan, ini saatnya kita membuka dan membacakannya. Untuk zodiak yang pertama adalah Three of Pentacles ataupun tiga koin. Untuk zodiak yang pertama kita mempunyai seseorang yang berzodiak Aries yang dimana di sini dikategorikan seorang Aries akan mendapatkan rezeki mendadak di bulan Juli tahun 2021. Di sini juga digambarkan bahwasannya seorang Aries akan mampu membantu seseorang yang meminta bantuan kepada dirinya Dan disitulah pintu rezeki akan semakin terbuka Yang dimana sini akan meningkatkan keuangan Serta mendapatkan finansial yang lebih bagus lagi di bulan Juli tahun 2021 Disini rezeki yang didapatkan oleh seorang Aries adalah Tidak diduga-duga serta tidak disangka-sangka Dan untuk support energinya adalah Kenaik of one Secara umumnya, kenaik obat itu diartikan seseorang yang usianya di bawah 30 tahun, seseorang yang dekat dengan Aris sendiri. Dan di sini menggambarkan sosok seorang Aris akan mendapatkan rezeki mendadak di bulan Juli tahun 2021, yang dimana di sini seorang Aris juga membantu orang yang membutuhkan, dan di sinilah pintu resmi akan datang, serta di sini rezeki tidak akan Aris duga-duga yang datang dengan sendirinya, yang dimana di sini kenaik obat itu merupakan orang-orang yang dibantu oleh Aris sendiri. Dan untuk kartu kesimpulannya adalah, Delokos, sejarah umumnya delokos itu diartikan percintaan sesuatu yang berjalan dengan baik. Dan jika kartu delokos kita gabungkan dengan zodiak yang pertama di sini, menggambarkan akibat kecintaan orang-orang yang dibantu oleh seorang aris di bulan Juli akan mendoakan serta mensupport seorang aris akan mendapatkan rezeki yang sangat bagus di bulan Juli tahun 2021 dan disinilah tidak terkait kemungkinan seorang aris tidak akan menduga pintu rezekinya akan terbuka dengan sendirinya. Dan untuk zodiak yang kedua adalah lima pedang untuk sedek yang kedua kita mempunyai seseorang yang bersedia Gemini yang dimana sini digambarkan seorang Gemini akan mendapatkan rezeki yang sangat mendadak di bulan Juli tahun 2021 di sini digambarkan seorang Gemini mampu melihat situasi dan kondisi mampu melihat sebuah peluang usaha peluang pekerjaan peluang karir yang dimana mendatangkan income kepada dirinya dan di disini seorang Gemini sendiri tidak akan menduga bahwa finansialnya akan meningkat drastis di bulan Juli tahun 2021 dengan usaha yang ia lakukan dan untuk support energinya adalah Queen of One Secara umumnya Queen of One itu diartikan seorang wanita yang sudah dewasa Seseorang yang dekat dengan Gemini sendiri Dan di disini menggambarkan seorang Gemini akan mendapatkan rezeki mendarat di bulan Juli tahun 2021 Yang dimana disini berkat sebuah usaha yang dilakukan oleh seorang Gemini Melihat peluang yang dilakukan oleh seorang Gemini Dan di disini seorang pasangan selalu mendukung seorang Gemini Untuk mendapatkan kehidupan karya yang lebih bagus lagi Dan di bulan Juli ini Seorang Gemini akan mendapatkan rezeki yang tak pernah ia duga duga Serta tak pernah ia sangka-sangka dan jika kartu delapan kita gabungkan dengan zodiak kedua di sini menggambarkan efek eh, kecintaan seorang pasangan yang mendukung seorang gemini akan berdampak positif kepada kehidupan keuangan seorang gemini di bulan Juli tahun 2021. Dan itu zodiak yang ketiga adalah two of one ataupun dua tempat untuk sedih yang ketiga kita mempunyai seseorang yang berzodiak Pisces yang dimana di sini digambarkan seorang Pisces akan mendapatkan rezeki yang mendadak di bulan Juli tahun 2021 di sini digambarkan seorang Pisces tidak akan menduga-duga pekerjaan yang ia akan dapatkan di bulan Juli tahun 2021 yang dimana pekerjaan tersebut sangatlah dapat positif bernilai besar yang bisa mengubah keuangan kehidupannya lebih bagus lagi dan di sini tidak tertutup kemungkinan bahwa seorang Pisces akan mendapatkan dua kategori pekerjaan yang sangat Menunjang keuangan kehidupan lebih bagus lagi, dan untuk support energinya adalah Queen of Pentacle. Secara umumnya, Queen of Pentacle itu diartikan seorang wanita yang sudah dewasa serta seseorang yang dekat dengan Pisces sendiri, dan di sini menggambarkan sosok seorang Pisces akan mendapatkan dua tawaran pekerjaan yang dimana di sini bisa sendiri tak pernah menduga ataupun tak pernah membayangkan sebelumnya yang akan mendokter keuangan finansial lebih bagus lagi yang didukung penuh oleh pasangan bisa sendiri jika kartu the lovers, kita gabungkan dengan jodek yang ketiga di sini menggambarkan efek yang ditimbulkan dari pasangan seorang pises yang setia kepada seorang pises selalu mendukung seorang pises akan mengakibatkan seorang Pisces akan mendapatkan rezeki yang sangat mendadak yang tak pernah ia duga-duga dengan mendapatkan dua tawaran pekerjaan sekaligus yang berdampak positif kepada keuangan mendongkar kehidupan finansial lebih bagus lagi dan untuk zodiak yang keempat adalah dan of one ataupun 10 tongkat untuk zodiak yang keempat kita mempunyai seseorang yang berzodiac Scorpio yang dimana disini digambarkan seorang Scorpio akan mendapatkan rezeki yang mendadak di bulan Juli tahun 2021 di sini digambarkan di sebelumnya seorang Skopio mendapatkan pengkhianatan di dalam kategori karir dan pekerjaan yang membuat seorang Scorpio semakin tepuk dan susah mukaan di bulan sebelumnya. Namun di bulan Juli tahun 2021 seorang Scorpio tidak akan menduga-duga terserta tidak akan menyangka bahwasanya ia akan mendapatkan tawaran pekerjaan yang dimana disini akan berdampak positif. Kepada kehidupan mendokra keuangan kehidupan lebih bagus lagi Dan di sini digambarkan seorang Scorpio akan melakukan setiap pekerjaan dengan ide cara sendiri Tanpa bergantung kepada orang lain Dan untuk supaya energinya adalah Queen of Cup. Secara umumnya Queen of Cup itu diartikan seorang wanita yang sudah dewasa, seseorang yang dekat dengan Scorpio sendiri. Dan di disini menggambarkan sosok seorang Scorpio akan mendapatkan rezeki mendadak di bulan Juli tahun 2021, yang dimana di sini dalam bentuk dan pekerjaan yang didapatkannya secara tiba-tiba dan tak pernah ia bayangkan sebelumnya, yang dimana disini selalu didukung, didoakan oleh pasangan Scorpio sendiri. Dan jika kartu The Lovers kita gabungkan dengan zodiak yang keempat disini menggambarkan. Sesuatu akan berjalan baik apabila seorang Scorpio dan bersama pasangan sama-sama berjuang untuk mendapatkan kehidupan yang lebih bagus lagi dan di sini rezeki yang akan mendarat akan didapatkan oleh seorang Scorpio dengan menerima tawaran pekerjaan yang sangat besar nilainya yang mendongkrak keuangan kehidupan lebih bagus lagi dan di sini bisa kita simpulkan empat zodiak yang akan mendapat rezeki mendadak di bulan Juli tahun 2021 adalah yang pertama zodiak Aries, yang kedua Gemini, yang ketiga Pisces